dia tidak percaya saat dia menatap King Zi yang tersenyum. Dia tanpa sadar berseru. Apakah itu berarti kamu juga telah memperoleh simbol leluhur? Namun, mengapa aku tidak bisa mendeteksinya? Petik 2. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya? Selain itu, juga tidak mudah bagi simbol leluhur untuk mengakui kamu sebagai pemiliknya. Tidak semua orang bisa menjadi pemiliknya. Apakah kamu pikir semua orang seberuntung kamu atau Lindong? King Zee menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Lalu, Mo Luo mengerutkan kening. Hanya siapa yang memiliki simbol leluhur keempat? Swoosh. Dua sosok cahaya bergegas dari daerah di bawah ini. Mulan dan tetua Ciyun muncul di samping duo King Zee. Mulan melirik piring cahaya besar yang menyelimuti langit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu akan menggunakan benda itu? Mem, raja Yimo adalah prajurit terkuat mereka. Karena kita telah bertemu satu, kita pasti harus membunuhnya. Mata Kingzi menyipit, niat membunuh yang sangat tajam melintas di matanya. Namun, dikabarkan bahwa raja ini menghancurkan lempeng surgawi perlu dipesona dengan empat simbol leluhur. Agar dapat membunuh Raja Yimo, Tetua Ciyun berbicara dengan cara yang agak ragu-ragu. Objek ilahi ini diciptakan oleh simbol leluhur. Saat itu. Dunia mengalami musibah besar. Simbol leluhur menggunakan delapan simbol leluhur besar untuk memikat raja menghancurkan lempeng surgawi. Setelah itu, lempeng lampu menutupi tanah dan membunuh delapan raja Yimo dalam satu kali kejadian. Petik dua. King Zi tersenyum. Dia dengan cepat melihat ke arah Mulan dan berkata, Kita perlu meminta saudara lelaki Mulan untuk simbol ancestral keempat. Moluo dan tetua Ciyun kaget. Mata mereka segera dilemparkan ke arah Mulan. Ekspresi yang terakhir itu rumit ketika dia menghela nafas dan melihat tanah di bawah. Ada sosok halus yang terletak di tempat itu. Paus Sage Abadiku memang memiliki simbol leluhur. Duo Moluo mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya mereka datang untuk mempelajarinya. Boleh aku tahu yang mana dari delapan simbol leluhur besar yang dimiliki klan Paus Sage Abadi? Moluo berbicara dengan suara yang dalam. Mulan diam, dia dengan lembut berkata, simbol ancestral kematian kehidupan. Mata Moluo menyusut, suaranya membawa sedikit kejutan. Simbol ancestral kematian kehidupan yang memungkinkan pemiliknya untuk hidup selamanya. Simbol yang tidak akan pernah dihancurkan. Petik 2. Tidak ada yang benar-benar hidup selamanya di dunia ini. Bahkan seseorang sekuat leluhur simbol akhirnya menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur yang diciptakan di dunia ini. Mulan tertawa getir, The Life death Master, yang merupakan salah satu dari delapan pemilik simbol leluhur besar, adalah leluhur klan Paus Sage Abadi kita. Dia meninggal karena cedera serius saat itu. Klan aku menempatkan mayatnya di bagian terdalam dari Chaotic dimensi ketika kami membersihkan makamnya seratus tahun yang lalu. Kami menemukan cahaya yang bersinar darinya. Kemudian, klan kami menemukan telur cahaya hitam dan putih. Selain itu, tubuh leluhur juga telah menghilang bersama dengan simbol ancestral kehidupan kematian. Petik 2, mata Mulan menatap sosok kecil halus di tanah dan berkata, Setelah itu, telur itu diam-diam dirawat oleh klan kami dan seorang gadis kecil akhirnya muncul darinya. Moluo menghirup udara dingin dan bertanya, Apakah itu gadis itu, Mulingshan? Ya, Mulan mengangguk, ini, tetua Ciyun melebarkan mulutnya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah gadis itu leluhur klan Paus Sage Abadi Kamu atau simbol ancestral kehidupan kematian? Mulan tersenyum pahit, ekspresinya tidak pasti. Dia harus menjadi simbol leluhur kematian kehidupan. Berdiri di sampingnya, King Zi berkata, dia melirik Mulan dan melanjutkan, saat itu, life death master terluka terlalu parah. Meskipun dia mencoba bereinkarnasi, dia gagal melakukannya. Oleh karena itu, master kematian kehidupan seharusnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Mu Shan, yang lahir dari telur terang, harus menjadi simbol ancestral kehidupan kematian yang sebenarnya. Simbol leluhur, bagaimana itu bisa menjadi manusia? Tetua Ciyun bertanya dengan tidak percaya. Setiap simbol ancestral memiliki roh, namun memang jarang bahwa simbol leluhur akan muncul dalam bentuk manusia. Selain itu, bahkan mulingshan sendiri tidak tahu bahwa dia adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Meskipun nenek moyang kita telah meninggal, dia jelas memiliki hubungan misterius dengan simbol kehidupan kematian yang misterius. Justru, koneksi ini yang menyebabkan kelahiran mulingshan mulan menjelaskan saat ini. Mulingshan memiliki tubuh klan paus sage Immortal kami, sambil menjadi simbol leluhur kehidupan kematian pada saat yang sama. Mutasi ini adalah yang pertama dari jenisnya di dunia. Petik 2, Moluo kagum saat dia mengangguk, kemungkinan dia tidak mengharapkan simbol ancestral kematian kehidupan untuk menyimpan rahasia seperti itu. Mochen membelai dagunya dan berkata, dalam hal ini, itu menjelaskan mengapa gadis itu sangat dekat dengan Lindong. Itu mungkin karena simbol leluhur yang memuaskan. Petik 2, King Zi tersenyum dan berkata, "Ada rumor bahwa ketika delapan simbol leluhur yang besar dilahirkan pada zaman kuno, simbol leluhur kehidupan kematian adalah yang terakhir muncul karena kecil dan lemah. Simbol leluhur yang menelan menelannya ke dalam tubuhnya dan memberinya energi. Hanya setelah simbol ancestral kematian, kehidupan tumbuh. Apakah ia meninggalkan simbol ancestral leluhur?" Petik 2. Wajah tua-tetua Ciyun tampak sangat aneh. Mengapa itu muncul seolah-olah simbol leluhur yang memangsa mengandung simbol ancestral kehidupan yang mati? Apa hubungan keduanya? Mulan tertawa getir. Hubungan antara leluhur klan aku, Life death Master, dan bahwa Master Devoring cukup canggung selama zaman kuno. Sebagai pemilik simbol leluhur, seseorang akan sedikit banyak dipengaruhi olehnya. Mo Luo mengangguk. Dia mengerti ini dengan cukup baik, mengingat bahwa dia juga pemilik simbol leluhur. Namun, berita ini jangan sampai tersebar. Meskipun Ling Shan adalah simbol leluhur kematian kehidupan, dia belum membangkitkan kekuatan sejatinya. Jadi, jika Yimo datang untuk mempelajarinya, segalanya akan menjadi cukup merepotkan. Petik 2. Tenang. Mengaktifkan King Destroying Heavenly Plate hanya akan membutuhkan pesona 4 simbol ancestral. Tidak perlu mengaktifkan kekuatan mereka. Selain itu, aku juga akan menggunakan kekuatan reinkarnasi aku untuk mengatur gangguan. Oleh karena itu, tidak ada orang lain selain aku yang akan tahu. Kata King Zi, Mulan mengangguk setelah mendengar ini. King Zi berhenti berbicara setelah penjelasannya berakhir. Dia melambaikan tangannya di depan lempeng lampu hijau yang menutupi dunia. Mulai berputar perlahan. Pelat cahaya itu seperti permukaan laut yang tak berujung. Lampu hijau naik dan riak yang tampaknya bisa menghancurkan dunia secara diam-diam berkumpul. Raja Tianming dan dua jenderal Limo lainnya di sisi lain dari pelat lampu. Menatap pemandangan ini dengan ekspresi muram. Jelas bahwa nama King Destroying Heavenly Plate memiliki efek jerah yang cukup kuat pada mereka. Kuh, raja menghancurkan lempeng surgawi mungkin kuat. Tapi itu membutuhkan pesona simbol leluhur. Hanya ada satu simbol nenek moyang berkobar di sini. Kamu pasti bermimpi jika ingin membunuhku. Iblis Ki melonjak di mata Raja Tianming. Perlahan-lahan menyebarkan sepasang sayap iblis di punggungnya. Garis-garis ungu emasnya menyebar dan menghapus matahari. Di kejauhan, King Zi mengepalkan tangannya. Piring cahaya hijau besar ratusan ribu kaki tiba-tiba bergetar lembut. Lapisan lampu hijau keluar dari tengah lempeng lampu sebelum sinar lampu hijau tiba-tiba keluar. Akhirnya, itu berubah menjadi piring giok hijau seukuran telapak tangan. Piring giok itu seperti bulan purnama, jernih dan indah. Mo Luo, mata King Zi menatap Mo Luo saat piring batu giok hijau muncul. Yang terakhir mengangguk dengan sungguh-sungguh. Simbol api di alisnya tiba-tiba terbakar sebelum api merah terang menembus langit dan melesat ke batu giok hijau. Ham ham, ada garis misterius di piring batu giok hijau saat cahayanya nyala bersinar. Simbol misterius diam-diam muncul. Kamu berani menyebutnya King Destroyer hanya dengan pesona satu simbol ancestral berkobar. King Tianming tertawa dingin ketika melihat adegan ini. King Zi benar-benar mengabaikan tawa dinginnya, perlahan menutup kedua matanya. Riak tak terlihat diam-diam menyebar dari piring batu giok hijau. Duduk di dalam reruntuhan kota di bawah, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat piring lampu hijau yang menyelimuti langit. Adegan di dalam benar-benar terisolasi dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sementara itu, langit di sekitarnya juga menjadi sangat gelap dan sepertinya semua cahaya telah lenyap saat ini. Hah, mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Mata Lindung tiba-tiba mengeras. Dia bisa mendeteksi riak khusus yang tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruang itu sendiri. Selanjutnya, itu melilitnya. Dua simbol ancestral dalam tubuhnya memancarkan sedikit getaran setelah dia dibungkus oleh riak. Lindong, santai, aku meminjam kekuatan simbol leluhur kamu untuk membunuh Raja Tianming. Petik dua. suara Kingzi tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong saat ekspresinya diubah. Ini membuatnya diam-diam menghela nafas lega. Selanjutnya, dia melonggarkan penindasan yang dia lakukan pada simbol leluhur di dalam tubuhnya. Berdengung. Lampu hitam dan petir tiba-tiba mendesing keluar dari tubuhnya setelah Lindong berhenti melawan. Setelah itu, mereka menghilang dalam sekejap. Sangat kuat, Lindong tanpa sadar memuji setelah melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa simbol leluhur Thunderbolt di dalam tubuhnya dan simbol leluhur yang menelan telah sangat melemah pada saat ini. Jelas, energi mereka diekstraksi dari mereka. Lindong tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh muncul di sampingnya saat dia memuji dia buru-buru menoleh dan terkejut menemukan tubuh kecil Mulingshan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan putih yang aneh. Kakak laki-laki, Lindong, tetua Kingzi mengatakan bahwa dia ingin meminjam kekuatan aku. Kelelahan tampaknya melonjak dalam mata besar Mulingshan pada saat ini. Tubuhnya terhuyung dan dia benar-benar jatuh ke arah Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Yang terakhir buru-buru menangkapnya setelah melihat ini. Namun, ekspresi lindung berubah drastis ketika tangannya menyentuh tubuh Mulingshan, yang memancarkan cahaya hitam dan putih. Ini karena dia mendeteksi energi murni yang melonjak dan tak terlukiskan mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti air banjir. Energi itu dipenuhi dengan life deat ki murni. Dua energi yang sama sekali berbeda ini disatukan dengan sempurna. Lindong sedikit terkejut ketika dia menatap Mulingshan, yang telah jatuh ke pelukannya. Tubuhnya, yang kehabisan Yuan Power, sekali lagi dipenuhi dengan energi. Life Deity yang tak tertandingi ini sebenarnya ditransmisikan dari dalam tubuh Mulingshan. Selain itu, yang paling membingungkannya, adalah bahwa energi di dalam tubuhnya tidak mendiskriminasikannya. Apakah ini Lindong yang bingung memegang tubuh Mulingshan yang halus dan lembut? Dia menunduk untuk melihat wajah mungilnya yang indah. Matanya menciut beberapa saat kemudian. Dia bisa melihat simbol hitam dan putih perlahan muncul di dahi Mulingshan. Dia tahu simbol itu. Ini karena, itu adalah salah satu dari delapan simbol leluhur yang hebat. Simbol Ancestral Kematian Kehidupan Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1034 Raja Menghancurkan Lempeng Surgawi Simbol Ancestral Kematian Kehidupan Lindung sedikit tersesat saat dia menatap simbol cahaya hitam dan putih di dahimu Lingshan yang halus. Simbol itu sama kuno dengan simbol leluhur yang memuaskan dan simbol leluhur Thunderbolt. Riak unik samar-samar dipancarkan darinya dan Lindung bisa mendeteksi lonjakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, hanya dengan menyerap sedikit riak ini. Di dalam tubuh Lingshan, menyembunyikan simbol leluhur setelah beberapa saat. Lindong akhirnya pulih kembali. Segera, dia kehilangan kata-kata ketika dia pertama kali bertemu Mulingshan saat itu. Dia samar-samar merasakan gerakan yang tidak biasa dari simbol ancestral leluhurnya. Sensasi yang tidak biasa ini jelas disebabkan oleh yang terakhir. Pada saat itu, Lindong menduga bahwa Mulingshan mungkin terkait dengan simbol leluhur yang memangsa, namun dia tidak menyangka bahwa salah satu dari delapan simbol ancestral besar. Simbol ancestral kehidupan mati, sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini sebenarnya adalah simbol ancestral kematian kehidupan. Suara pemahaman tiba-tiba, tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong saat dia menghela nafas. Itu adalah, Yan, yang telah hilang cukup lama. Kamu masih hidup, Lindong sedikit tidak senang pada orang ini, yang sesekali menghilang. Dia berbicara agak kasar setelah melihat orang ini muncul. Setelah semua, dia tidak menunjukkan dirinya ketika Lindong menjalani banyak perkelahian mematikan sebelumnya Hanya setelah ancaman-ancaman ini dinetralkan Akhirnya dia muncul Batu leluhur secara bertahap pulih dan aku kadang-kadang akan jatuh tertidur Haha, <tik> bukankah lebih baik mengandalkan kekuatanmu sendiri? Yang tertawa, Lindong memutar matanya Dia sudah berada di pintu kematian beberapa kali sendirian hari ini Orang ini benar-benar tak tahu malu. Gadis itu bukan pemilik simbol leluhur. Hah, Lindong kaget. Simbol di kepalamu, Linshan adalah simbol life death ancestral symbol. Simbol ancestral kematian kehidupan adalah bentuk sejatinya. Tidak mengherankan, bahkan aku tidak menemukan identitasnya saat itu. Ini sebenarnya karena mutasi unik ini. Yan menghela nafas dengan takjub. Linshan, apakah simbol ancestral kematian kehidupan? Bagaimana mungkin, Lin menyusut matanya, bahkan dengan temperamennya yang tenang. Masih ada ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya. Prosesnya cukup rumit, tetapi itu adalah kebenaran. Tidak heran dia memilih kabur denganmu saat itu. Itu karena dia adalah simbol ancestral kematian kehidupan. Kata Yan, segera. Dia melihat keraguan di wajah Lindong dan dia mulai menjelaskan hubungan antara simbol leluhur yang memangsa dan simbol leluhur maut yang hidup. Ekspresi Lindong menjadi sedikit menarik setelah mendengar penjelasannya. Dia tertawa datar dengan kata lain. Sepertinya simbol leluhur yang memangsa adalah induk dari simbol ancestral kematian kehidupan. Eh, dari sudut pandang kamu manusia, itu dapat dianggap seperti itu selama zaman kuno. Hubungan antara master kematian kehidupan dan guru devoring agar rumit karena ini. Seolah-olah ia tampaknya memiliki teringat sesuatu. Suara yang menjadi sedikit aneh. Lindong membuka bibirnya. Dia menggosok kepala kecil Mulingshan dengan tangannya. Meskipun masalah ini cukup mengejutkan. Dia tetap memilih untuk menerimanya. Tidak masalah apa Mulingshan. Selama dia tetap sebagai gadis kecil yang lincah dan imut yang diketahui Lindong. Itu hanya putih pendek sejak aku pergi, tetapi kamu telah bertemu imo tingkat ini. Raja peringkat imo sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu satu. Yang tampaknya telah mendeteksi aktivitas di tempat ini saat ia perlahan berkata, "Satu raja peringkat imo dan tiga peringkat umum imo. Linap ini cukup menakutkan." Lindong tertawa pahit, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Zi dapat menangani mereka." Aku bisa merasakan riak raja menghancurkan lempeng surgawi. Secara kebetulan, ada empat simbol ancestral yang hadir di tempat ini. Dengan pesona simbol leluhur, adalah mungkin untuk membunuh seorang raja imo. Kata Yan, raja menghancurkan piring surgawi. Ini adalah item ilahi yang peringkat keenam pada daftar peringkat objek dewa kuno. Ini sangat kuat dan telah membunuh banyak raja imo sebelumnya. Petik dua, Lindong diam-diam terdiam. Sepertinya Kingzi benar-benar siap. Namun, dia benar-benar penasaran untuk mengetahui betapa mengerikannya objek ilahi yang dapat membunuh seorang raja Imo ketika benda itu dilepaskan sepenuhnya. Meskipun Lindong tahu bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya adalah peringkat yang lebih tinggi di posisi kedua, orang ini terlalu terluka parah. Oleh karena itu, ia masih tidak dapat melepaskan kejayaannya dari zaman kuno bahkan sampai sekarang. Karena raja menghancurkan lempeng surgawi telah muncul, kemungkinan pertarungan ini sudah diputuskan. Raja Imo tidak akan bisa menghalanginya, karenanya tidak perlu khawatir. Lindong tersenyum pahit, tidak ada gunanya baginya untuk khawatir tentang pertarungan di tingkat itu. Sekarang yang bisa dia lakukan adalah berharap bahwa kebenaran itu seperti apa yang dikatakan Yan, dan bahwa tetua King Zi akan dapat menghabisi Raja Imo itu. Kalau tidak, tidak ada dari mereka di sini yang bisa melarikan diri. Piring cahaya berwarna hijau di langit yang jauh memisahkan langit dan tanah. Kelompok King Z berdiri di atas lempeng lampu. Sementara itu, di atasnya, ada piring batu giok hijau yang perlahan berputar. Senyum tiba-tiba naik di wajahnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangan panjangnya. Setelah dia mengepalkan tangannya, adalah mungkin untuk melihat piring hijau besar 100 ribu kaki tiba-tiba bergetar. Tiga Tembakan cahaya ke arah langit dan menembak ke lempeng batu giok hijau. Bersenandung, pelat batu giok tiba-tiba bergetar intens setelah tiga sinar cahaya menembak ke lempeng batu giok hijau. Simbol yang tidak jelas pada pelat giok menjadi semakin jelas dan menutupi seluruh pelat giok. Pelat batu giok menjadi semakin jernih setelah simbol yang tidak jelas menutupinya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur. Banyak riak kecil yang terlihat oleh mata langsung dipancarkan, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Simbol penghancur Raja, Raja Tianming, yang telah mengamati aktivitas tempat ini, melihat simbol yang secara perlahan muncul di piring batu giok. Ekspresinya berubah drastis ketika dia tanpa sadar meraung. Bagaimana ini mungkin? King Zi, sepertinya kamu sudah siap. Kamu benar-benar dapat membiarkan raja ini menghancurkan lempeng surgawi untuk menerima pesona dari empat simbol leluhur. King Zi tersenyum menatap Raja Tianming, yang ekspresinya akhirnya berubah. Dia berkata, jarang untuk peringkat Raja Yimau muncul. Secara alami, aku harus memperlakukan kamu dengan baik. Petik 2. Mundur. Ekspresi Raja Tianming berubah dengan cepat. Dia tegas ketika dia segera mengeluarkan raungan. Kedua jenderal limo itu dengan cepat mengangguk setelah mendengar tangisannya. Bahkan dengan kekuatan besar mereka, mereka bisa merasakan perasaan kematian dari lempeng batu giok hijau jernih. Fluktuasi yang dipancarkannya benar-benar dapat menghancurkan mereka. Aura iblis mengerikan menyapu keluar dari tubuh trio raja Tianming. Setelah itu, mereka mengepakkan sayap mereka dan ruang di belakang mereka terbelah, mencoba melarikan diri. Moluo tertawa dingin setelah melihat ini. Kemerahan cerah muncul di wajahnya. Dia meraih dengan tangannya yang besar sebelum nyala api merah yang menyala tak berujung keluar darinya. Mereka dengan cepat berubah menjadi lautan api yang menyapu ke arah trio Raja Tianming, memaksa mereka untuk tidak punya pilihan selain mundur. Ekspresi King Zi tenang saat dia menatap piring batu giok hijau yang indah. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel yang menyilaukan. Setelah itu, Pelat lampu hijau mulai bergetar perlahan. Itu mulai bergeser sebelum terkunci pada trio Raja Tian di kejauhan. Raja menghancurkan piring surgawi. Penghancuran Raja. Suara samar terdengar dari mulut King Zi. Dalam sekejap, niat tajam dan membunuh menyebar di langit. Bus, pelat batu giok hijau bergetar kuat. Simbol yang terlihat sebagian bergoyang-goyang seperti cacing tanah di piring. Lapisan demi lapisan kekuatan mengerikan dengan cepat terakumulasi di tengah lempeng giok. Pada saat berikutnya, piring batu giok bergetar. Sebuah balok cahaya kristal seukuran kepala manusia meletus darinya. Swoosh. Sinar cahaya itu tampak sangat cemerlang dan sepertinya itu adalah cairan giok kental. Tidak ada suara dibuat di manapun itu berlalu dan bahkan riak sedikit pun terbentuk di udara. Namun, Ngeri naik di wajah Raja Tianming ketika dia melihat sinar itu. Sinar cahaya sepertinya tidak cepat. Namun, Raja Tianming sadar bahwa tidak mungkin dia bisa mengelak. Iblis akan dibunuh ketika Raja menghancurkan lempeng surgawi muncul. Ekspresi Raja Tianming berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi berbisa. Kedua tangannya terulur saat dia langsung meraih dua jenderal limo di sampingnya. Setelah itu... Aura iblis melonjak ketika dia membanting telapak tangannya ke depan. Ekspresi terkejut muncul di wajah kedua jenderal limo. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mencoba melarikan diri, sinar lampu hijau yang cemerlang sudah turun. Akhirnya, orang bisa mendengar suara percikan samar. Mereka merasakan sakit di alis mereka sebelum sinar lampu hijau seperti giok menembus kepala mereka. Cici, darah mengalir dari alis mereka. Aura iblis yang seperti monster di tubuh dua jenderal besar Rimo dengan gila menghilang. Segala sesuatu di dalam tubuh mereka benar-benar hancur ketika berkas cahaya giok menembus tubuh mereka. Aura kematian menyelimuti mereka segera setelah itu. Retakan mulai muncul di wajah mereka dan melebar satu inci setiap kali. Dua jenderal besar Rimo terbunuh dengan cara yang begitu sederhana karena sinar kecil itu. Setelah dia mendorong dua bawahannya ke kematian mereka. Tidak ada sedikitpun kesedihan di wajah Raja Tianming. Matanya seram saat dia melihat dua tubuh yang retak di depannya. Sinar lampu hijau di tempat itu. Terus terbang ke arahnya tanpa penurunan kecepatan. Bahkan setelah menembus tubuh mereka. King Zi. Tidak mudah membunuhku. Raja Tianming meraung ke langit. Rambutnya tersebar dan dia tidak lagi terlihat setenang sebelumnya. Sayap iblis ungu emas besar di punggungnya diperpanjang. Aura mengerikan menghapus sinar matahari saat seteguk darah yang mengandung warna emas diludahkan. Sepuluh lapisan neraka miasma, darah emas tiba-tiba meledak dan aura iblis yang sangat jahat menyebar. Akhirnya, ruang itu sendiri meledak. Orang bisa mendengar, ledakan, keras saat sepuluh gerbang neraka hitam muncul di depan King Tianming Ming 1 di depan yang lain. Bang bang bang, sinar lampu hijau terus menembak ke depan dengan kecepatan yang sama. Gerbang neraka jahat meledak satu demi satu saat lampu hijau berlalu. Raja Tianming, terima hukumanmu. Dunia ini bukan milik bangsamu. Petik 2. Mata Kingzi perlahan berubah dingin. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya di depan gerbang neraka terakhir di depan Raja Tianming pecah pada saat ini. Aura iblis menyebar sementara cairan giok seperti sinar lampu hijau menembusnya. Itu tiba dengan cepat di depan mata Raja Tianming yang terkejut sebelum akhirnya berdesing di dalam hatinya. Ledakan. Tubuh Raja Tianming tiba-tiba membeku sementara aura iblisnya yang mengerikan juga mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah emuah. Dadah.